Nah, sahabat Nabi tersesat di hutan ketemu singa. Bingung dia. Bu, singa apa? Singa lapar. Dia mengatakan. Ana maulah Rasulullah, Saya ini pembantunya Nabi Muhammad. Itu singa langsung nunduk. Mengisyaratkan untuk naik ke pundaknya. Naik diantarin sampai ujung kampung. Sampai ujung hutan. Kelihatan ya. kampung dilepas sama tuh singa. Makanya sahibul Burdah mengatakan. وَمَنْ تَكُنْ بِرَسُولِ اللَّهِ نُسْرَتُهُ إِنْ تَلْقَهُ الْعُسْلُ فِيَا جَمِهَا تَجِمِي Ya. Ya, apa yang betul-betul menolong Rasulullah SAW. Andai kata dia bertemu dengan singa. dia ya Pak Di kawasan singa itu. Di kekuasaan singa tersebut. Maka singa itu akan menjadi pembantunya. Allah berkhidmat kepadanya Maka makanya kita hadir ta'alim niatin membantu Nabi Muhammad ya kita mengajar niat bantu Nabi Muhammad dan ini agar kita nggak sombong kata lima Ghazali ya sahabat Habib Umar mengatakan cara supaya kita nggak jadi orang sombong jadikan diri kita ini wakil bukan pendiri